Ya, Ivala Tina aman we dengan -de -de wong sing iman so kau mo co solawat siro kake ari ngatasin api. Wasalimulan mo salam siro kake, eh alam Nabi tasliman kelaman mo salam e kake. Eh kulu tekesing uca bo siro kake, obowo rumah kau ya alam Muhammad wasalim. Sali minimalik, obowo ngatobowo soli golatu rimang tei rahmatal tim banjir dengan alam kamatim ngatasin Muhammad. Wasalimulan kulo o salam banjir dengan utama ringi salaman. Niki mumbung karom boleh ciasi masalah sholawat kalau umumnya Kiai, itu umumnya Ulama, itu umumnya siapa saja. Orang baca sholawat itu kan karena fadilahnya sholawat. Tentu fadilahnya sholawat itu luar biasa ya. Siapa yang baca sholawat ke Rasulullah satu, maka Allah membalasnya memberi dia sholawat berapa? 10 hmm. Se ya. Tidaknya hmm. kenapa fadhilah sholawat. Oke itu fadilah yang ada di beberapa hadis. Tapi sebetulnya ada filosofi teologis ya. Filosofi akidah yang kita sudah bisa mengabdikan itu. Dan itu luar biasa saya pernah matur ini pas acara hallnya dia hamid pasiruan adanya nya bulan yang disuruh misi saya karena penambah sama dengan dalam sarah kitab keh namanya kitab kitab khusus tentang mutakin sekarang sama takde nabi itu diutus setelah nabi siapa tidak jawab saja isa isa itu dituhankan di tuhan apa enggak di tuhan kan. karena umatnya over mencintai sampai dia ke tuhan lalu oleh orang Yahudi isa itu dia ke problem apa tuhan problem. Sampai dianggap anak jaga anak jajah. Sampai orang Yahudi niat menghubungi. Hmm. Jadi yang Nasrani berlebihan mendewakan Isa sampai dianggap anak Tuhan, hmm. sehingga hmm. Yahudi sangat membenci Isa karena dianggap anak Zina. Rasulullah jadi Nabi itu setelah Nabi siapa? Isa. Yes. Tentu kata Rasulullah zaman sugeng Kamu jangan berlebihan memuja saya kayak berlebihannya orang. Tapi kamu juga jangan melecehkan saya, kaya yang dilakukan orang Haiti melecehkan Muziknya. nabi Isa. Apa pilihannya? Ini kata Kitab Kitab loh, kata saya. Sarahnya Effia ya. yang dikarang oleh Said Murtaq Az-Zahid itu, itu guru-gurunya kita. Sanat saya ke beliau itu sekitar enam. enam. Misalnya saya Mbak Moon, Mbak Super, Effa Kemas Kumambang, Mbak Makut, Mbak Tuhwa, Mbak Tuhmanan, Said Zahid di Ya, saya ulang lagi ya, saya, misalnya saya, bangun, bersubir, waktu Mas Kumang, bang, di Mahkota kiai di kiai di Abdur Manan, saya jabib. Jadi saya jabib itu alim-alimnya orang Mesir, tapi grill di Mekah. Itu punya murid di antara santrinya itu orang Indonesia, orang Jawa, namanya Kiai Syafa' Abdul Manan. Di Abdul Manan ini yang nanti punya cucu namanya Pak Mahfud, loh. Terus. itu muridnya saya jabib. Jadi kudunya orang Indonesia itu alim rabeh Masuk orang Jogja, ke alim yuk haram Gurunya Mbak Zubair itu ada yang orang Jogja, namanya Syekh Muhammad Bagir Jogja Jadi Yasin bin Isa Al-Fadhani yang terkenal itu muridnya orang Jogja Syekh Yasin se musnih di dunia, ahli sanat dunia Yasin bin Isa no, Al-Fadhani itu muridnya Syekh Bagir Nur Jogja Tentu ya Jogja sendiri nanti muridnya orang Pantura Termasuk sebagian yang muridnya Biyut-Biyut saya Karena Biyut saya juga termasuk teman buat yang itu termasuk itu. itu cerita begini Saya ulang lagi ya, berarti Rasulullah itu diutus setelah siapa nah, Isa Isa itu oleh Nasrani dilebihkan sampai jadi anak Tuhan Atau Tuhan Ya huji melecehkan Isa sampai niat bunuh karena anggota Kata saya jawab ini begini wabarakatuh sholawat sholawat ini akan menjaga umat ini ilah yaumil kiamah dan tidak akan salah memperlakukan nabinya <coughs> saya ulang lagi ya sholawat ini akan menjaga hadir umat umatnya rasulullah maksudnya dan ini akan menjaga taufiknya ilah yaumil kiamah ya. ya. bukti kalau kita senang nabi adalah kita baca sholawat baca sholawat bukti senang apa? bukti melecehkan senang abu'umah sholay ala sayyidina wa'amah padahal aslala wa'amah nyual sayyidina ruwa nganggur lah udah Kedua, posisi Tuhan jelas Mana Tuhan, mana Muhammad Allahumma adalah pemberi dan Muhammad apapun hebatnya adalah penerima saya ulang lagi ya. Dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad hanya Allah itu dan pemberi. Saya mohon ya Allah, Engkau pemberi Berilah sholawat Engkau kepada Muhammad, Allah pemberi Muhammad penerima, jelas siapa Tuhan siapa Muhammad. Nabi Artinya mungkin enggak umatnya Nabi ini menuhankan Muhammad? ndak barokahnya selawat selawat paham ya hmm. yo bukti takzim yo bukti tauhid jadi saya jadi tadi selawat yo barokah takzim rasulullah bahwa begitu beratnya rasulullah mendapat sholawat dari Allah yo bukti tauhid nak Muhammad apapun hebatnya ndak akan yartati ila dzati rububiyah dia ndak akan jadi tuhan. tuhan karena kita mengatakan ya Allah beri sholawat kepada Muhammad, Allah pemberi beri Tuhan Muhammad apapun hebatnya Rasulullah tetap yang di Kita tahu untuk ijazah sholawatnya? ya Allah, tidak tahu mengajik kalau mau sholawat, mau langsung wali si amatiran si deso, wali s.a. omah ya mesti wali, Berarti anak itu, wali mau ke orang ikhlas itu hebatnya ulama, makanya saya itu nggak bisa, enggak ikut ulama ulama itu beda cara pandang, malah gede berkongan sampai sejati itu enggak tradisi ulama, debat menurut enggak tradisi ulama jadi umat ini akan dijaga terus oleh solawat, yaitu karena tadi bukti kalau kita tertim baca solawat bukti kalau kita proporsional, siapa Tuhan, siapa Muhammad, jelas kan ya Allah, oh, berilah salmo berilah solawatmu kepada Muhammad Mungkin enggak umat ini mendudukkan Muhammad sama dengan Allah, mungkin enggak? Dengan sehidat seperti itu, redaksi seperti itu kan jelas siapa Tuhan? Siapa Muhammad? Makanya kata saya javiti, <tos> Wa Rasulullah wajin jala padruh, tetap muhtadzunillah rahmatih. Apapun hebatnya derajatnya seorang Muhammad Rasulullah, tetap dia butuh pada rohmatnya Allah. Terus sekarang sahid Putunai Rabi, tapi dia orang alim, cara pandai seperti jika agama ini aman tidak akan mengalami kayak nas Rang. ini juga tidak akan mengalami kayak ya, ya. makanya -ulama, di sini itu ulama-ulama ketika musyrik itu digoda tak mat karat bunda soal robi nabi miwakum dimasi tamatkan biwas kagini tak ninggal nasiro perkara yang perkoroh tidak akan nyongko nyongko ing masofa Enggak apa-apa kamu mengalami Nabi berlebihan, tapi tinggalkan tradisi yang dilakukan orang Nasrani Yang ketika memuji Nabi, seakan-akan Nabi itu tuh, Dan Islam itu tidak akan mengalami itu Baru'ai sholawat neng Rasulullah SAW ya, itu, itu kata saya jadi jadi itu luar biasa Jadi sholawat ini bukan sekedar bukti mahatbah kita pada Rasulullah Tapi sholawat adalah menjaga atau bahwa sehingga di mumpung di gitu, ada bedanya semangat apa wah. Saya itu baca kitab itu sampai habis. Bapak alimi Dan saya yakin itu memang Sirron bin Asroril Ulama. Itu tidak apa. Ya beliau tahu itu anak ulama itu nur gitu. Dan kita dekat sekali sama yang arahifah itu. Saya arahifah itu waktu itu sekitar 1.300, pas 1.300. Berarti kalau sekarang baru 140 sekarang berapa 100 seribu empat berarti di berapa kalau seribu tiga ratus baru seratus empat benar kan kalau saya misalnya saya bangun saya tidur bangun pernah ngaji devake devake bang mahfud dua bang saya jadi di baru delapan 8 itu kalau orang rata-rata ngaji itu umur 25 puluh umur 50 berarti selisihnya kan ya 8 dibagi berapa iya kan berarti 50 tahun kan hmm. ya, ya misalnya rata-rata murid ngaji nyantri itu kan rongkuloh salahwe guluhnya umur sekat <tuh> berarti kalau 8 orang ya benar sekitar berapa? 400 tahun 400 eh, 100 hmm. 144 ya, dan saya kan ngang hitung sana tuh video caranya ya kan sekarang baru 400. padahal saat kita sampai beliau berapa? delapan. Nah, ya logikanya tadi. Per 100 tahun itu kan sudah ada yang ngaji, kan murid sudah kadung umur 20, 25. Karena murid alim ini kan ketemunya setelah sama-sama alim. Biasanya ada di Jawa kan alim di Indonesia. Terus ketemu sudah alim. Alim terus ngajinya itu ngaji caranya ngarang, ora kok santri sekecil dulu langsung ngarang. Jadi ini ya arab koyok supir taksi. Sane bekhola oh, Hantu oh, ya, ya, ya. menonton, no. <tik> oh, itu kalau di tradisi keluarga sarang, keluarga saya masalah enggak boleh. Harus alim di Jawa baru, yang kongonkan. Semua orang mekar, ketemu Arab supir kan, wong benggali, wong dinding, misalnya. Saya saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, saran, pada uang Arab, secara di antara itu, Dan itu nah, kita Arab, man anta, man itu pasti iman, man anta, oh terus kemana Akuiman anak malah nyimpul lagi <lots of God> semburon. Ya jadi jelas ya. Jadi insya Allah mat ini tidak akan mengalami apa yang dialami orang nasrani dan orang Arab. Nah, ya, dia. Dia. Dia. Dia. dia Rasulullah diri Utsalusin priori ini nafis intens. Dimana sih berlebihan nganggap Tuhan? Sekecil sampai niat membunuh. Nah, ini dijaga oleh Allah kita ketika selesai jadi titik wa rasulullah wa hi jalal qatut atau ila anahu Apapun hebatnya rasulullah tetap butuh rahmat. Bukan apa, apa? Artinya kalau kita mengatakan ya Allah berilah selawat ke Rasulullah Muhammad, tentu itu bukti mahabbah dan bukti siapa Allah yaitu pun Apapun lebadana di beri diri. jelas Rasulullah wa asyya'a Muhammadan aduh wa rasuluhu. Apapun ikatnya tetap Aku di tubuh harus.